Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bosku Di channel aku DK Nah Dalam kesempatan siang hari ini Aku mau bongkar pasang kreng sepeda lipat bosku ya Jadi ini kalian tutorial Mari kita belajar bareng agar kita bisa Sama-sama uh, memperbaiki Sepeda Sepeda uh, Honda sendiri ya Itu bosku jadi kita biar kita harus ke bengkel, ke kalian sekalian ngirit biaya bosku ya, jadi kita belajar sendiri yang penting eh, alatnya harus kita siapkan terlebih dahulu, atau kita harus punya sendiri. Oke bosku yang alat yang harus disiapkan yaitu eh, ini, traktor ya, ini adalah fungsinya untuk melepas ini, apa ini, eh, tanknya ini lepas. Kemudian kunci 16 dan kunci pas nih pas 16 dan 4 pas 14. Dan ini adalah fungsinya untuk melepas pedal yang kunci 16 ini bosku ya. Oke. Pertama yang kita harus lakukan yaitu kita lepas dulu ini bosku ya. Pedalnya ini biar nanti gak sulit karena ini nanti kalau sudah dilepas nanti akan sulit. Oke bosku. Dan perlu diingat bosku untuk melepas pedal ini, untuk melepas pedal ini, ini tidak ke kanan ya. Kalau ke kanan ini, ini adalah untuk mengencangkan, karena ini di kanan jadi kita kiri. Nanti yang kiri kebalikannya. Oke bosku ini kita lepas dulu ya nanti tidak sulit untuk meletak ketika kita sudah melepas krengnya nah ini sudah lepas oke kemudian kita lanjut yang sebelah kiri bosku nah untuk yang sebelah kiri ini bosku ya maaf ini tidak terlihat oh, ya. oke kita balik Oke, okay, kelihatan bosku Untuk yang sebelah kiri ini Pedal kiri ini beda dengan kanan bosku ya Nah, yang kiri ini untuk melepas Kita kebalikannya Kita harus ke kanan, putar ke kanan Biasanya kalau kita mengencangkan adalah kita ke kanan ya Tapi ini Kita kebalikannya untuk melepas kita ke kanan Dan untuk nanti memasang kita putar ke kiri Karena ini Di kiri Jadi kita waktu mengungkel Itu kan Uh, putarannya di kiri seperti ini jadi kebalikannya nah ini ke kanan bosku ya nah. ganti haluan bosku dulu mesin sekarang <laughs> oke bosku kita coba lepas yang kiri ini ya kita lepask dulu tutupnya nah karena ini adalah uh, crank-cranknya ini 4, 48 jadi coba aku ganti uh, aku rubah ke, uh, ke 5 dua bosku ya jadi biar ada biar ada tenaganya kalau jalan datar cuma kalau datar jalan tinggi mungkin agak berat dikit oke bosku maaf aku ambil dulu Kemudian untuk ini kita lepas pakai sok. Ini adalah 14 ya. Benar. Oke. Maaf, tadi kelupaan. Dan ini kita harus punya kunci sok 14 untuk melepasnya mur yang ada di sini karena ini model subim hmm. uh, 4 ya bos ya. oke okay. ini nah. oke okay, kita lepas dulu nah seperti ini bosku ya. nah ini sudah lepas murnya oke okay, kemudian kita tracker Nah, tracker ini fungsinya kita adalah untuk mendorong supaya ini ketarik, cranknya ini bisa ketarik keluar Karena ini modelnya sistemnya nancap gitu aja Cuman ini kalau e, dipakai di, kalau dipakai di, e, pakai palu nanti ini akan bengkok Karena ini tipis, ini juga piringannya ini depan ini tipis cranknya Jadi kita harus ada alat sendiri untuk melepasnya, oke, kita pasang. Jadi ini kebetulan juga tadi barusan beli bosku ya. pakai kunci 16. Seperti ini bos ya. Kita pakai kunci pas. kita masuk kita tinggal kencangkan yang ini ini adalah fungsinya untuk mendorong ya untuk mendorong BB atau asnya ini kemudian kita pakai kunci lagi 16 dan ini adalah seperti ini bosku ya lihat bosku ya nah ini kita pakai kunci pas 16 oke kita tekan terus hmm ini bisa lepas ya akhirnya seperti ini bosku kemudian kita lepas lagi untuk ini untuk kita kita lepas untuk yang sebelah kanan mantap juga bosku di channel anak saya Farhan Yudi bosku coba juga bosku mantap mantap mantap mantap mantap mantap nah, ini kita lepas. Oke kita lanjut yang sebelah kanan bosku ya. kita putar lagi bosku karena tempatnya sempit karena ini di dalam di luar masih panas oke lanjut kita tutup tutupnya ini kita lepas lagi seperti tadi kita tinggal congkel aja bosku tidak bisa Nah ini tetap seperti tadi lagi bosku ya pakai sok Kita pakai sok Sok 14 ini Oke bosku, kita lakukan seperti awal tadi. Nah, kita pasang lagi. Nah, ini kita kendorkan lagi. Jadi kita dalamkan lagi ini ya. Untuk mendorongnya, biar ini bisa masuk dulu. Oke bosku, kita pasang lagi. Kencangkan dengan kunci 16 ini lagi Ini pun Kena PPKM ini bosku ya Kita lagi libur Kita sempatkan waktu kita Kues Dan untuk kues juga kita harus siapkan Peta kita agar aman Di jalan saat kues Oke Kalau sudah kencang seperti ini Oke kita lanjut Kencangkan yang ini ya oke bosku nah ini sudah lepas bosku sekarang tinggal mantap Loh, lanjut ganti bosku dengan yang baru oke bosku ini juga masih lurus oke kita sekarang pasang yang baru merek pasifik bosku. Mantap, prosesnya juga sama. Bosku, kita tinggal lepaskan aslinya. Nah, mantap! keren bosku ya lebih keren lagi ini kemudian kita pasang lagi murnya yang 14 belas bosku nah kita kencangkan dengan sok tentangkan lagi biar tidak lepas ketika kita kuas. Kalau masangnya tinggal pasang gitu aja bosku. Oke sementara ini dulu, Lihat, Kita saya lagi. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Kita pasang lagi tutupnya bosku, biar tidak lepas. Nah, pedalnya kita pasang juga. Ini sebenarnya sudah pesan kan pedalnya teman Betul. belum datang ya. Sementara pakai ini aja dulu. Nah kalau kanan ini tetap ke kanan untuk menentangkan Kita pakai kunci pas 16 ya hmm. Mantap Nah tidak akan ya Oke kita lanjut yang sebelah kiri bosku pindah lagi hmm. sama untuk sebelah juga seperti tadi waktu pelepasan sedikit perlawanan ya kita lepas dulu tutupnya hmm. mantap jadi kalau memang Uh, Mudah segi empat ini enak untuk pemasangannya, melepasnya harus uh, pakai ini tadi. tracker ini bosku, ya, ini sangat bermanfaat. Ini bosku, oke, okay, kita lanjut pemasangan untuk umurnya. Jadi, kita harus siapkan alat kita kalau kita pasang sendiri. nya bosku ya. Hmm. Oke kemudian kita pasang lagi pedalnya. Nah ini untuk yang kiri nih bosku. Jadi kita untuk mengencangkan kita putarnya ke kiri. Jadi ini kebalikannya ya dari yang kanan. Kalau biasanya kita mengencangkan, pasti ke kanan. Tapi kali ini untuk pedal kering kering yang kiri kita Berbalik, jadi kita untuk mengencangkan untuk mengeraskan ini, kita putar ke kiri. Nah, seperti ini ya, Bosku? Oke, mantap! <tuk> Oke, Bosku! Alhamdulillah, mantap, Bosku! Oke okay, bosku, cukup sampai di sini. Sebelum meninggalkan video ini langkah baginya teman-teman Like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Tentang video uh, quest selanjutnya Sampai juga di channel anak saya Farhan Yudin Dan di channel aku satunya Diki Wijaya Official Oke okay, bosku, saya akhiri sampai di sini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Mantap, berkeringat Audio Jungle